Hello guys, welcome back. Terima kasih udah udah nunggu dari segmen wisata asik ini. Aku akan update lagi versi apa? Iya, bener banget. Kali ini aku akan kemarin kan ya, kalau kalian follow instagramku di at gitu. Kalian mesti tahu pasti buat story sih. Aku tag di situ mungkin kalian belum belum tahu. Aku pergi ke wisata Sticky. Wisata di mana? sebelum kita bahas Sticky itu di mana, kita bahas asal dulu yuk. Buat informasi kalian, stiki itu dari kata se, selo, selo artinya batu, ti, tirto artinya air, gi, giri adalah gunung guys. Dan tepat banget, semua diri data ini dikelilingi dari kata-kata itu guys. Ada batu, selo, tirto, air, dan gi adalah gunung. Semuanya ada di sini, full, komplit. Mau terima kasih buat kalian yang udah klik subscribe dan klik like, apalagi kalian bisa share. Terima kasih banget buat micro selama ini udah mendukung aku sampai detik ini, sampai udah berapa episode ini aku buat video tuh udah hampir 70 ya, 70 video. Man, terima kasih banget. Kita menuju 100 video menuju 1000 video. asal kalian mendukung, aku pasti lanjut terus. Thank you buat kalian like, subscribe, dan komennya dan jangan lupa yang belum baru kenal channel ini baru klik video ini dan jangan lupa kalian klik subscribe juga biar kalian lebih mengenal aku jangan bisa klik komen tanya-tanya boleh banget, aku akan jawab sepuluh satu kebedaan kalian Tentunya, masih tentang wisata Stiggy ini ya guys okay. By the way, kalau kalian udah niat sebelumnya, udah niat pergi kemanapun Atau pergi ke suatu tempat Gak bakal kerasa guys Seberapa jauh, seberapa, seberapa lama, seberapa kalian kerasnya ngeluarin tenaga buat nyampe ke puncak Gak bakal kerasa Karena semuanya itu bahkan terbayar dengan view-nya Kita langsung aja yuk, kita pergi ke wisata stigi. Yuk. Yuk, kita cek langsung ke Google Maps. Berapa jaraknya? Berapa jam kita sampai? Kurang lebih ya seginilah. Dari lokasiku Surabaya menuju ke Sticky. Lumayan jauh guys kalau dilihat dari gambar ya. Jangan dilihat dari gambar. Kita udah berniat ke sana. Yuk, kita langsung meluncur aja. Ah, akhirnya kita sampai guys dengan selamat alhamdulillah satu setengah jam lah kurang lebih sampai di wisata sticky nah beginilah ramai ternyata guys cuacanya juga lumayan seger seger-seger panas <laughs> apa -apa lah, panas-panas sedikit oke okay. tapi lumayan terbayarkan dengan view-nya guys coba kalian lihat nice keren banget kalau bisa dipanjat, aku panjat itu biar lebih tinggi lagi terobos aja lah anjing lah begini doang loh pintu masuknya cukup 15000 aja per orang motor 5000 parkir kita di wisata alam Stigy sekapuk ujung pangkah gresik kalian bisa cek sendiri Instagramnya ini yuk kita jalan ke situ yuk okay. sekarang kita udah sampai aku lagi di wisata Stigy ini adalah wisata tebing sih, bekas penambangan batu kapur. Batu kapurnya bisa buat bangun rumah apapun yang biasanya dibutuhkan masyarakat sekitar sini. Sorry, itu banyak suara MTV. MPV atau MTV, MTV ya? Mobil-mobil off-road kayak gitu Ada penyewaannya juga di sini. langsung lihat. Iya ada di sini. Kita akan naik ke situ. Naik, sila. Pancing terus. belajarin nanti nanti kita kesana lagi tantang aja Tentangin terus uh. capek tugas kalian lihat wow uh. kalian bisa kesini yuk mampir Tetangga sebelah Ini gresik masih ya Gresik sedayu sih Kecamatan sedayu Boleh sih gak pakai masker sebelum sebetulnya Tapi kita harus saling jagalah lah Meskipun di ruang terbuka kan nggak bisa dibilang steril Kayak kita di rumah Di rumah aja masih ada kemungkinan kita bisa kena virus ya kan Kita dipakai masker di sini adalah spot foto paling menarik versi aku, karena posisi yang tinggi sangat cocok banget semua objek wisata dari sini kelihatan jadi keren. Kalau emang nyarinya buat panorama kayak gini, nih hasil fotoku. Coba kalian lihat nih, tuh keren banget kan? Gimana, begini kan? Viewsnya mumpung masih semangat nih. Kita lanjut yuk ke tempat yang ada di sekitar kita. Kita jelajahi, mumpung masih hangat belum panas ya <giranya> karena masih baru kesini baru nyampe so kita lanjut yuk capek juga ternyata berapa anak tangga ini kalian bisa hitung lumayan sih dan lupa nggak beli minuman nanti beli di situ aja tuh kita mau ke situ sekarang here we go capek deh guys udah naik tangga tadi banyak banget itu tangganya tadi, gak bawa minuman lagi. Kita beli minum dulu, dulu duduk sini sebentar lah, cuma berapa detik aja lah. Satu, dua, tiga. Coba kan, kita udah sampai di bawah, tapi di sana masuk sini, masuk gua. Nah, gua ini adalah perbatasan dari ini untuk jalan pintas sih, sebenarnya bukan apa-apa, bukan seperti gua yang di Madura itu ya yang aku ke tambang itu sama kayak gini kalian pernah ingat di video sebelumnya yang ini ya seperti kayak itu itu kan banyak gua tapi dia guanya sangat besar banget bisa kalian masuki bisa buat lari-lari di situ guys setelah keluar dari guanya itu kita akan disuguhi keindahan food courtnya guys. Banyak makanan di situ kan. membuat aku udah merencanakan mau makan apa nantinya. Banyak pilihannya di sini makan makanan. Tentunya aman lah karena di sini udah disemprotkan desinfektan sih kayak ada semprotan yang otomatis itu. Guys, tuh nya juga keren, guys di sini. Tuh, bisa lihat lumayan banyak pilihannya. Ada apa aja tuh? nasi penyet, ayam goreng, rujak pentol, banyak banget guys kesukaan kalian mungkin ada yang di sini. boleh di kolom komentar. makanan apa kesukaan kalian? ada monumennya juga ternyata. tahu itu monumen apa ya? ada yang tahu? boleh kasih tahu dong di kolom komentar. Monumen apa? Kay kayaknya di Universitas Ujjaya Kusuma ada, <laughs> ada Panas juajahnya Cerah tapi hmm. Kita cari yang ada madem. Nah, setelah ini kita menuju ke tempatnya Semar Semar, kalian tahu Semar? Semar itu adalah tokoh wayang di Jawa, guys. Ada quotes nya smart di sini ya, guys. Kita akan menuju ke situ. Nanas, nanas. Eh panas, maksudnya kok nanas? Huh. <tuh> Oke bagi pendek Siap-siap jadi bule. bule-bule dari negro. <tuh> Hampir mirip ya. Oh, ada dulu ya? sih nanya cara ya, kau nanya ojo si, ayo.. si sih ngepak si, ojo ngaku pinter, yang durung bisa kolei lupa t awa d w, terus ini wajangan oh, semar bab Panguripan Manungso Jawa Cetiri tentang kehidupan orang Jawa Cetiri. Oh lah. Oh dari semua itu yang ditulis tulisi di situ guys, kayak gitu itu semua adalah, wejangannya si Semar ini. Keren sih tempatnya. Ini guys semacam bekas galian tambang dari orang-orang zaman dulu yang suka nambang di sini. Sekarang dibuat monumen. Nice. Yuk, kita lanjut. Rasakan kenikmatannya. disitu uh, kan? di situ ada jembatan. Kita ke situ dulu, kan? Nanti kita foto bentar. Yang bawah anak kecil bisa di situ. Ada danau juga di sini, guys. Buat memanjakan mata kalian dengan segarnya percikan air. Tersedia fasilitas perahu sepeda juga loh Bisa kalian manfaatkan Momennya bersama keluarga Ada makanan buat ikan juga Karena di danau ini juga ada ikan Ikan hias tentunya Yang lucu-lucu Sangat refresh banget deh Otak setelah kesini Kapan kalian kesini? komen di bawah ya Okay, sekarang kita masuk jembatannya. Jembatan putih Seputih kapuk. Eh banyak orang sanjungnya. Bisa lihat banyak orang. Buat foto-foto. Selain buat foto-foto, di sini kan bisa reservasi untuk menginap atau sekedar beristirahat sampai sore. Di tempat itu tuh yang seperti rumah adat unik banget kan? tuh bisa foto sini dia gratis fotonya, tapi itu masuknya bayar <laughs> ya kan? Soalnya panas kayak di wisata Malang videoku yang satu ini. Kalian pasti pernah lihat yang udah subscribe Videoku yang ke Malang Ada rumah-rumah kecil kayak gini Unik sih rumahnya kayak itu juga Mulai gosong Tuh Hai Oke okay. Siap-siap Belang <laughs> Kita akan menuju ke sana sekarang Tuh. ini yang aku cari seperti kingkong tapi bukan kinkong. Oh my god! Wow! Tadi katanya sih ini monumen gladiator. Aku yang salah kali ya guys. <laughs> malum lah, malum, malum, malum. malum, malum, malum. Hmm perut udah keroncongan nih kalian denger tadi ya? sorry sorry sorry perut udah ngasih sinyal mau makan tapi tempatnya tuh kalian bisa lihat rame banget kan gimana ya nah daripada kelaparan beli mie aja deh beli makannya nanti aja di luar bro 9, 9, berapa? beli makanan yang aslinya nanti aja di luar ya. selamat makan. Halo guys, terima kasih yang udah nonton sampai akhir episodeku di wisata stik ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini worth it buat dikunjungi atau enggak? Aku kan udah kasih lihat tadi. Bagaimana serunya di sini, Bagaimana serunya pemandangannya? Kayak gini. So kalau mau kesini, kalian bisa kesini langsung aja. Karena masih buka bukanya dari jam 9 sampai jam lima kalau nggak salah kalau malam nggak tahu sih buka atau nggak kurang tahu aku coba aja cek di instagramnya ya dan kalau kalian ingin tahu wisata-wisata yang lain kalian bisa klik di playlist di bawah aku akan cantumin kalian bisa klik aku bakal kemana aja di next video kalian bisa klik subscribe juga biar kalian nggak ketinggalan perjalananku ke lain waktu di tempat lain juga yang lebih seru tentunya di nyalahmatfr oke okay, bye